kembali lagi di sini bersama gua ya guys ya dan pastinya gua akan ngasih info info slot gacor untuk hari ini ya guys ya dan di sini gimana lagi kalau suka bermain di grup biasa 380 guys. dan di sini gua bermain di game Starlight Princess cucu kakek dajal. dengan modal modal Ratus ribu kita kocok kocok saja dan mulai kita gugur gugur ya mulai kita spin spin ya guys ya jadi di sini gua bermain lagi lagi dan lagi untuk cari cari konten tiap hari buat kalian semua ya guys ya buat kalian semua jangan lupa untuk lalu. Support saya dengan cara tombol like, share, dan tak banyak di subscribe ya guys ya. Dan komen sebanyak mungkin. Kasih tahu bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, adik-adik kalian, teman-teman kalian, semuanya kasih tahu ya guys ya. Dan di share-share ya guys ya. Nah ini dikasih, di sepin, langsung oleh biasa 38 ya guys ya. Dan di sini, apakah kita dikasih? jalan Oke koneksi kali delapan Oke okay. kita tengok temo lagi kuningnya pecah hijaunya pecah Jangan ini ada karena di sini kalian semua jangan lupa buat guys ya. Dan jangan lupa nyusu guys ya. karena gua lebih pagi daripada kopi, apalagi sudah meladang. Ya, kan? Gua mau Untuk dulu guys. Gua mau Untuk dulu dan gua mau santai-santai aja di sini, sini. Buat kalian semua yang mau nonton video ini, satu-satu saja sambil ngopi atau sambil ngopi atau minum susu aja ya, ya. Hmm. Bulan yang pecah biru atau bintang biru yang pecah bintang empat dua bintang Bintangnya yuk. bintang empat yo, bapak pasir empat dua bintang empat dua puluh empat dua puluh empat dua puluh empat dua puluh empat dua puluh empat puluh empat dua puluh empat dua dua Oke, okay. yuk pasang. lagi bintang, bintang bintangnya dipasang. Oh. Nah, mau bintang. kenapa bintang mau oh, ya siap. Gak apa-apa wow. nih guys Baru bermain gua Tapi di sini gua rasa belum ya belum karena ini adalah di hari yang ah pokoknya cocok so lah juga nampaknya nampaknya nampaknya nampaknya ini udah dikasih kemenangan dan dibuat dikasih DP ya guys ya siap. tapi Coba gua paksa bentar aja karena Enggak lama juga nggak baik guys karena kalau kita udah dikasih kemenangan kayak gini dengan modal 100.000 apa coba kerja apa coba kalian lihat cuman baru 4 menit gua udah dikasih tempat raya anggap nah, aja 400.000 ya kan kerja apa coba kalian coba 4 menit dapat uang segini jadi buat kalian semuanya kalau udah dapet kayak gua gini ya bisa gua sarankan kalian buat hidrogen, jangan kejar yang terlalu kini-kini ya kan karena nggak bagus juga kalau sejarahmu tinggi tinggi. nah kita punya jatuh malah sakit atau rugi ya guys. ya ya kita terputer lagi guys, kita terputer lagi. tapi nanti kalau buat sekiranya pilih gua udah nggak bagus atau gua mau udah. Ya, gua kecewa aja. Penting uangnya buat wisma, ya. ya. ya Karena di rupiah 138 ini gua setiap hari dikasih, dikasih aja. Ya, gitu. Gua terlalu dicari, ya, bang, bang, soalnya rupiah 138 gitu. ya. Ya, jadi, Ya, oke lah. Beri kasih kemenangan sendiri juga. Ini nampaknya feeling gue nih, udah nggak enak nih, gitu. Udah mulai turun turun nih, gitu jadi mending tunggu apa lagi, kan? Tunggu apa lagi? Mending gua udah dan gua mau cap aja ya, guys, ya Tapi sebentar, sebentar satu-satu dulu kita. Nih, sempat gua juga belum mati. Sempat gua juga belum mati, jadi gua satu dulu. Hmm. Intinya jangan lupa selalu support gua, guys ya. Dengan cara klik tombol like, share subscribe juga, buat semuanya thank you, thank you guys, gua mau mudahan aja guys, buat adminku rupiah 138 tolong proses withdraw dari gua ya guys karena gua mau menikmati buat kemenangan ini cukup sekian dari saya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh